de Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Muhammad pertama-tama hati berbahagia kepada diri kita di dan jemaah sekalian. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi disusun dengan penuh takwa, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala orang lain. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ini kita pernah berada di pusat ketiga bulan Sabat 4000 ke 2000 kriteria 500 hari sudah Ramadan pendidikan dan kita tanpa ada kepastian apakah yang tahun mendatang kita masih bisa berjumpa dengannya Menggapai keutamaan mandi utamanya, memenuhi Tuhan saya ibadah di bawahnya Atau bagi seluruh Allah telah memenuhi kita, kita juga tidak pernah tahu dan tidak pernah mendapat kepastian Dari ketidakpastian inilah yang membuat sebagai orang ulang soleh Salat ulang soleh berkelas selama 6 bulan Sejak sawal hingga Raffi awal Agar ibadahnya setelah bulan Ramadan diterima. Lalu dari Raffi awal hingga sahabat berdoa Agar ditemukan dengan bulan ramadan dan dua ribunya Jawaban Jumat terima Allah Arti sawal yang kesungguhnya adalah peningkatan Demikianlah seharusnya Pasca bulan Ramadan, diharapkan orang-orang yang beriman meraih derajat taqwa, menjadi muntah hingga mulai dengan sawal. Kualitasnya meningkat, kualitas ibadah juga kuatnya sendiri sebagai seorang hamba, sebagai seorang Muslim, juga kualitas dari masyarakat dan bertetangga. Bukankah yang kemudian... kita sendiri yang salah indikatornya yang salah jelas adalah raya dalam aman adalah dengan kerjaan secara kontinu secara rutin dan terus menerus sebagaimana hadis buhari nas muslim inna ahaba amaliillahillah madzamah inna wal sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus kontinu meskipun sedikit hadis dari buhari nas muslim maka amal amal yang telah kita Biasanya di bulan Ramadan, hendaknya tetap dipertahankan selama bulan Sabar dan bulan-bulan berikutnya. Tiap hari kita yang setiap hari sholat malam yang sebelumnya kita semua menggunakan syarat di bulan Sabat ini hendaknya kita tidak meninggalkan sholat tayuh dan mikirnya infak dan sorotan untuk lanjut Nah Semua amaran akan dilipatkan apan. Yang ketiga Infat pada Tuhan Ramadhan Kita juga dengan hendak memberi Mulai dari sunnah Seperti berlipat, menyakuti Tapi miskin, memberi ikan Hingga yang pagi, yaitu Jalan putra dan jalan mal nah, Kebiasaan memberi ini sepatutnya dipertahankan dan terus diustarikan Kejulan-kejulan di berikutnya Ketika ada jaga dan amalkan terus menerus dari bulan ke bulan hingga ramadan datang kembali di tahun tahun berikutnya. maka dengan demikian kita bisa mencapai keridhaan manusia fitri, manusia fitrah yang berhasil makin memanfaatkan setiap ramadan di setiap bulannya. hal ini senada dengan keridhaan Allah SWT. تَجَالَى فِي السَّمَاءِ وَعَلَى الْعَرْشِ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَلَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ بِهِ عَالِمُونَ ۚ مَغْفِرَةٌ لَّهُمْ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ Pertama kali ini. Lar, lar, lar.